Halo, welcome back to Creative YouTube channel. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, nih, halo, halo, Seperti yang kemarin, nama halo, Dani Bagas halo, ig-nya ini. Bagas Vigani halo, halo, halo, Twitter, Instagram semua halo, Kali ini kita mau bahas um, review film lagi Film apa nih? Film Green Mile Oh, The Green Mile The ya, Green yang, Mile. yang tahun 99 itu Tahun 1999 Benar sekali Frank Darwin, sutradaranya Oke. Okay. Ya, terus uh, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi Kita peringatin kalau video ini bakal banyak spoiler Jadi kalau lo belum nonton Green Mile, mending nonton dulu film Green Mile Terus balik lagi ke nonton video ini <tuk> Ya, pokoknya ja jangan tonton video ini sebelum kalian nonton filmnya Ya, banyak spoiler Terus, Green Mile ini nih, gas nih ini cerita tentang apa nih? Ah, uh, film ini tuh background ceritanya itu kehidupan di penjara. Penjara ya? ya? penjara yang khusus napi yang mau dihukum mati. Oh, gitu. Nama ya. Green Mile sendiri itu nama penjaranya ya? Oh iya, Green Mile itu julukan penjaranya itu. Blok blok blok salah satu blok di penjara itu. Oh, uh, terus namanya Green Mile. Di sini ada sesuatu apa nih yang menarik nih di sini nih. Yang menarik di film ini tuh ada unsur selain selain ya kehidupan ya. napi juga ada unsur supranatural supranaturalnya ya ya yang bikin ya. bagus tuh supranaturalnya di sini tapi supranaturalnya gimana kita bakal panjang ceritanya ini nonton sendiri hmm. aja ya kaya <laughs> menarik lah itu menarik lah ada unsur supranaturalnya oke tadi kita bahas highlightnya sekarang kita bahas ke prosnya atau apa aja yang harus yang bagus dari film ini yang pertama apa nih guys nih ya pinternya si Frank Darbon ini Uh, dia tuh ngangkat isu rasisme oh. di dalam film ini soalnya hmm. si salah satu tokoh yang dijadiin di sini itu tokoh kulit hitam oh. oh terus juga dia kayak diduga melakukan pembunuhan ya? ya hanya itu... karena berdasarkan kulitnya ya, hitam gara-gara kulitnya hitam uh. kulit hitam perawakan gede uh. langsung dijudge sebagai pembunuh pembunuh padahal realitanya gimana ya tonton, tonton sendiri <laughs> yang kedua di film ini yang bagus itu eksplorasi sutradaranya itu si Frank Darbon itu bagus banget Si sutradaranya mengeksplorasi satu tokoh itu dia eksplorasi beneran tuh guys ya. dari kehidupannya masih kecilnya masih pacarnya dulu gimana gimana sekolahnya dan lain-lain dieksplorasi mendalam. Ya ini tuh hebatnya si Friend Darbon dengan durasi film yang tiga jam yang notabennya hmm. itu film yang cukup lama. Ya. Tapi dia tuh bikin kita fokus ke penokohan karakternya itu. Iya kita jadi, jadi lebih kenal lebih ya, dalam ya. Iya. Nggak langsung ke cerita mungkin nah. kalau ke cerita doang bisa lah nggak sampai tiga jam ya. ya. Terus yang ketiga yang bagus di film ini Banyak konflik-konflik sampingan tapi saling relate satu sama lain Iya ya, bener-bener benar banget ya. nih Konflik-konflik yang di dalam penjara itu Antara satu sampai yang lain Sampai akhirnya di ending film pun ini ya. relate banget Masih saling berkoneksi satu sama ya. lain masih ada hubungannya Iya bener banget, benar banget Terus kita masuki ke segmen yaitu yang kontra di film ini Apa saja yang menurut kita kurang pas, kurang enak di film ini itu kita uh, menemukan cuma satu sih Apa <laughs> nih guys? Ya ini nih, kontranya tuh susah ya yeah. Emang filmnya tuh bagus Bagus banget ya Bagus banget Mungkin buat sebagian orang doang, film ini agak ngebosenin agak Soalnya boring. durasinya panjang, terus iya. gak ada action kan? Gak ada action Gak ada action sama Biasanya sekalian. orang suka action Iya, tapi buat orang yang emang bener benar nyari cerita Itu ini film bagus banget, recommended banget Kalau lo ngasih nilai berapa nih? Dari 1 sampai 10 Kalau menurut gue ini hampir sempurna nih eh, 9 lah boleh lah Sama lah, 9 lah oh, iya. Soalnya bagus banget Dari awal kita digiring sampai endingnya tuh nyentuh banget lah oh, iya. Oh ya, satu lagi nih Film Kari. ini dijuluki film When the Men Cried oh. Sampai cowok-cowok yang macho aja nangis yeah. kira -kira ini. Ada yang film lain When Women Cried Itu Titanic, Titanic ya, ya Titanic. Jadi uh, film yang menyentuh hati Tapi tetap pasti ada minyaminya-nyanya mini kalau Titanic yeah. Tapi kalau ini Uh, menyentuh hati bagi cowok-cowok tapi masih maco ya, yeah. masih dimukus macho. Nangisnya tuh nangis macho, air yeah. mata-air mata macho. <laughs> air mata macho, air matanya keker-keker gede-gede. Yeah. Ya. <laughs> ya gitu. Oke okay, gitu aja review kita yeah. tentang Greenmail kali ini. Kalau lu suka video ini jangan lupa di-like, di-share ke semua sosial media, terus komen kalau ada lu masukan tentang film apa lagi yang buat di-review ya gitu. Ya yeah. kan? kalau kalau lu ada saran mau film apa aja yang mau kita review, mau film baru, mau film lama hmm. kayak ini Greenmail 99 kita review. Lu komen aja di bawah, di comment section Terus kalau lu suka video-video kami Jangan lupa di, di subscribe channel kami Oke, okay. okay, ketemu Udah. lagi di video berikutnya Dadah Bye.